Kaos anak lengan panjang. Kaos ini terbuat dari bahan katun 30S yang lembut dan tebal. Anak tidak akan kegerahan jika memakai kaos ini, karena menyerap keringat. Kami memproduksi berbagai ukuran, usia 2-3 tahun, usia 4-5 tahun dan usia 6-7 tahun. Warna silahkan lihat katalog di foto, silahkan diorder